Halo teman-teman, kembali lagi di boy ya teman-teman Wah, -teman. uh, wow. lihat teman-teman, ada mainan teman-teman Wow, sangat kotor ya teman-teman Lihat, wow Kita masukin ke wadah ini ya teman-teman Aku udah bawa wadah nih uh. Kita masukin teman-teman ya, Untuk kita bersihkan teman-teman Lihat Wow, cocok banget ya teman-teman kita mulai dari yang mana yang ini lihat kita masukin ya satu wow kotor banget 2 3 dua tiga oh, kotor banget teman-teman lima enam tujuh muat ya. teman-teman sembilan sepuluh ada sepuluh mainan teman-teman yang kita akan bersihkan teman-teman Ayo kita cari air teman-teman. Wah, ada air bersih teman-teman. Ada bak dan air bersih teman-teman. Wow, lihat bersih teman-teman. Wah, kita bersihkan langsung ya teman-teman. eh -teman. uh, Mainan ini. Wah, kita mulai dari yang mana teman-teman? Ini teman-teman. Langsung kotor, teman-teman. Nanti, teman-teman lagi. Teman-teman yang ini, teman-teman. Wah. Selanjutnya teman-teman. Wah, kotor banget teman-teman. Selanjutnya teman-teman. banget teman-teman lanjut lagi teman-teman kakinya teman-teman lagi teman-teman mau yang mana teman-teman basing ya sembarang hmm. wah sudah bersih teman-teman tinggal berapa teman-teman Tinggal empat lagi teman-teman Nah Siga nih teman-teman Tuh Keter banget teman-teman ya, Kita bersihin langsung ya teman-teman huh, Keter banget teman-teman kita harus telaten bersihnya teman-teman hmm, tinggal tiga lagi teman-teman ini ya teman-teman wah banget Nah, tinggal dua lagi teman-teman mobil Wah akhirnya Sudah berubah warna teman-teman Yang terakhir teman-teman si siapa ini teman-teman Robin ya. ya kita eksekusi langsung teman-teman kakinya teman-teman Sudah bersih teman-teman Sudah -teman. nah, habis teman-teman Proses pembersihan kita sudah selesai teman-teman Nah Ini dia hasilnya Ayo teman-teman Jangan lupa klik Tombol subscribe ya teman-teman Untuk mendukung channel ini Terima kasih telah sudah menonton video si keren boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh